Gini jalannya, jalan pulangnya kayaknya lebih enak. Jalan pulang daripada jalan perginya. iya kayaknya lebih enak jalan pulang daripada jalan pergi Jalan favorit di Cangar Canggar Tikungan-tikungannya itulah Lebih enak jalan pulang ya Jalan ke atas daripada ke bawahnya karena akan nurun Jadi tikungannya lebih enak Anjak sih daripada nurun Kalau nurun tuh kayak gimana ya Gak enak gitu pokoknya. lanjut lagi uh, lumayan capek juga tadi berhenti istirahat bentar ngerokok minum sekarang kita lanjut balik dari Malang di kemalang mah enggak jalan-jalan enggak ini cuma nyari VGA buat komputer buat keperluan ngedit sama kuliah soalnya enggak ada laptop ada sih laptop cuma Enakan pakai komputer Lebih puas gitu Kan layarnya gede Tadinya mau pesan online Cuma mending langsung beli ke Malang aja lah Biar sekalian bikin video kan Jalan-jalan gitu Bukan jalan-jalan sih maksudnya Beli VGA Sebenarnya pas perginya kemarin tuh udah ngeriak udah ngerekam tapi ya itu micnya error jadi suaranya tuh kayak kantong kresek kantong plastik yang dikebas-kebas gitu kresek kresek kresek suaranya kayak gitu pokoknya jadi ya ah gagal ya udah akhirnya sekarang pas pulang ngerekord lagi jadi yang kemarin perginya itu nggak nggak kepake videonya karena suaranya error mic Tadi habis beli Vega, belinya yang murah-murah aja sih soalnya sekarang harga Vega lagi naik, naiknya itu enggak ngotak anjir. Naiknya tuh enggak ngotak emang. Dari yang mungkin yang Vega yang versi low ya. Itu yang normalnya cuma harga misalnya 2 jutaan itu naiknya bisa sampai 4 sampai 5 juta. Ada yang naiknya jadi dari 2 juta jadi 4 juta. Ada yang naik, ada juga yang jual sampai 4 setengah Jadi naiknya nggak ngotak. Padahal kalau kemarin-kemarin tuh normalnya itu uang 5 juta itu udah bisa dapat VGA bagus. Ya minimal RTX enam 2060 lah. Uang segitu, uang 5 juta itu udah dapat RTX 2060. Tapi sekarang gara-gara mining Bitcoin lagi naik lagi jadinya harga VGA lagi ngelonjak naik. Dan naiknya pun gak ngotak. Soalnya apa? Para mining yang yang apa yang suka main-main mining Bitcoin itu pada ngeborong VGA semua. Jadi mereka kalau beli VGA buat mining kan bukan 1 2 unit. Itu bisa sampai 50 Bisa sampai 100 100 unit Itu modalnya itu bisa Ratusan juta sampai Bisa sampai miliaran juga Modalnya Tergantung tipe VGA nya yang diambil Makanya ah Terus Sialnya lagi Ini VGA yang di rumah VGA lama itu Dia rusaknya itu nggak kenal waktu gitu Maksudnya nggak Kemarin pas VGA lagi harga normalnya ken Kenapa nggak rusak gitu Atau enggak Kenapa rusaknya tuh nggak pas harga VGA normal lagi Kenapa harus sekarang rusaknya gitu Kemarin kemana aja Udah tahu sekarang harga VGA lagi naik Dia malah rusak Aduh Pusing Padahal tadi tuh Tadinya tuh duitnya mau pakai Beli USD Udah ngumpul-ngumpul pengen beli USD Tapi ya Ah kepake buat beli VGA masalahnya kalau nggak diganti nggak bisa ngedit nggak bisa kuliah jadi ya terpaksa duit USD kepake buat VGA jadi ya hanya kamu ganti USD-nya nanti aja ya. soalnya duitnya kepake Tadi tuh sampai kemarin tuh seharian keliling-keliling Malang itu nggak dapat, nggak dapat VGA kemarin tuh ada, ada yang harga normal, ada yang ada toko, ada banyak toko yang ngejual VGA-nya, harga normal. Cuma sama mereka nggak dibolehin beli VGA-nya doang, harus satu paket sama rakitan komputernya, Jadinya nggak bisa nah, pas keliling-keliling. Akhirnya dapat satu nemu satu toko, dia ngasih jadi mau beli VGA-nya. VGA-nya aja dia ngasih, sedangkan toko lain gak boleh. Ya udah, akhirnya ngambil yang itu. Akhirnya, tadi kemarin tuh rencananya tuh beli langsung pulang, tapi karena gak dapet ya udah akhirnya nginep. Baru tadi beli, habis beli ke toko langsung pulang. lagi duit lagi. Enggak jadi ganti USD Jadinya ganti VGA. Dan seperti biasa kita ngelewat Canger. Daerah favorit. Jalan favorit. Nanti yang di bagian-bagian hutannya itu yang bagus. Soalnya kalau lewat Canger tuh Pengen ketemu ini sama kembaran Biasanya mereka suka turun Kalau apa kembaran-kembaran saya teh Suka turun ke jalan-jalan Naik apa nyari makan gitu Nanti kita lihat kembarannya siapa Nanti kita lihat Nah ini udah masuk Cangarnya hutan-cangarnya Selamat datang di Taman Hutan Raya Raden Surjo. Soerjo Raden Soerjo Nanti di daerah-daerah sana baru kembaran pada keluar semua. Kalau di sini mah belum, ini turunannya pada ini semua. Tempatnya anak-anak motor pada sungori di sini, kalau hari Minggu pada rame Banyak yang, banyak yang berhenti foto-foto Nanti ada juga di bawah Jembatan kembar namanya kan? Nah ini Ini namanya jembatan kembar Itu Pada tempat foto-foto semua Uh lagi kabut anjir Lagi kabut anjir ini kembar jadi satu dua di sini tuh kalau lewat apalagi hari minggu uh itu orang pada penuh semua di situ pada foto-foto pernah lewat sini kalau malam kemarin tuh paling malam tuh lewat sini jam berapa ya jam setengah tujuh udah gelap udah udah mulai gelap udah gelap tapi masih ada juga yang lewat ternyata kirain deh nggak ada yang lewat kalau malam ternyata masih banyak masih banyak mobil motor yang lewat tapi katanya sih kalau jam-jam 12 di atas jam 9 katanya itu udah nggak ada yang lewat lagi Katanya si aman, cuma ya itu gelap, nggak ada pencahayaan Enak lewat sini tuh Sejuk Sejuk, sejuk, sejuk Mana ya kembaran, nih? kok nggak ada, kok nggak muncul-muncul, nggak kelihatan lampu. Soalnya rada apa sih? Agak-agak kabut, agak-agak berkabut sedikit. Tuh. Uh. Enaknya lewat jalan sini tuh. Tapi ya kalau lewat jalan sini ya diusahakan harus bawa pasangan soalnya pasti anda kalau lewat sini pasti ngeliatnya orang pada pacaran semua pasti pada bawa boncengan semua pada berhenti di pinggir jalan duduk berdua pacaran foto-foto kalau anda sendiri ya harus kuat ngeliat orang pacaran jadi kalau jomblo disarankan jangan lewat sini lewat jalan besar aja biar nggak ngeliat orang pacaran tuh berkabut Pada pacaran, kalian jomblo harus kuat. Kalau saya mah mentalnya udah mental banget, jadi ngelihat yang kayak gituan tuh udah biasa. Hah. Kok nggak ada yang keluar sih kembaran? Biasanya tuh ada. Monyet, monyet, para monyet, kemana ini? Biasanya tuh keluar, minta apa nyari muatan apa karena kabut? Apa karena kabut? Mereka enggak keluar. Oh, ada ini nih. Lucu, cu Arul, Arul, Arul. Wake Gusti Raka tuh lagi pada makan. Ya. Lari anjir, pada lari masa ngeliat kembaran sendiri lari dulu tuh. tuh yang itu namanya gusti yang itu namanya raka kalau aru mana aru oh aru di belakang sana lagi makan gusti oke oh itu emon di bawah sana itu emon bus jahat dia indir. Aing mau diterkam cowo Mau dicakar Ada bapak-bapak teman-teman Kaburah Dia <laughs> udah setelan mau lompat anjir Mau dicakar akhirnya Bahaya kalau dia lompat mah. Lompat ke badan terus nyakar anjir. Kita kabur Kita sudah mengganggu waktu makan mereka Belang ini manusia siapa ini, orang lagi makan diganggu mirip aja enggak, sosok akrab katanya <SILENCIO> nah, nah, nah, nah Gusti Woi, Gusti Gusti, balik dia dipanggil Gusti Wake Wake Ih, malah main plastik Wake Arul, arul, arul Tuh, Arul lagi manjat pohon tuh Arul Arul Woi, Arul monyet Tuemon sana tuemon, tuemon lagi ngeliatin tuemon. Oi gelut ayu gelut, oi, oi gelut ayu, oi gelut ayu oi. Tuh rombongan tuh satu dua tiga empat lima. Oi, Tuh sana tuan doafinya sana tuh. Kalau doaf itu istilahnya tuh apa sih kayak? yang megang daerahnya Tuh dia tuh. Uh, enggak apa sih, ini nau chai, boblo. Nah. itu arul di atas pohon. Arul Arul Arul Arul Apa ah, padahal dia. tuh. Yang, yang paling gede Hana tuh. Udah nanti dicakar lagi. Cakar jaket robek. Kan gak enak. Nya jelek, awas jatuh. Ah, oh, oh, orang gila lagi bawa motor. Oh, orang gila bawa motor, tuh velg bengkok, bodoh amat. Oh, uh masuk di tikungan pertama. Uh, turunan saudara-saudara, wow, -saudara. uh, motor saya goyang. Uh. uh, uh. Soalnya jalannya agak lembab, jadi agak licin, saudara. -saudara. Ya, penonton. Oh, oh, oh, oh. bahaya, bahaya, bahaya, bahaya, bahaya, bahaya. Turunan, turunan, turunan. Masalahnya kalau terus ke sana itu jurang, kan? Kalau jatuh ke bawah kemungkinan ketemunya ya kecil. Kalau nggak jadi penunggu itu ya udah. udah ini udah keluar. Eh, udah keluar belum sih? Belum kayaknya, kan? Bom bom bom bom bom bom Biar gak ngantuk ya kan gitu. Kalau enggak gitu pasti ngantuk. Soalnya, ini cuacanya mendukung buat tidur dingin sejuk, ya kan? Eh, daripada ngantuk, kita kayak orang gila aja. Bodoh amat, uh, teteh neng neng neng neng. Ring, ini mat turunan orang pada ngerem semua. Ini motor sendiri yang nggak bisa ngerem. Bau apa? Gak tau bawa kampas rem apa kampas kopling sih. <tosional> <tosional> uh, pandangannya bagus. Kayaknya, kalau foto mantep, foto di atas dulu. Eh, kita muter dulu foto buat thumbnail. Soalnya nggak ada thumbnail, nanti aduh. Aitcha. kita foto dulu buat thumbnail. Bagus gak sih? Aduh, ada bis, elf, aduh, kok pusing. Ada bis elf, udah tinggal pilih aja yang mana bagus yang buat yang dibuat apa. Uh, tinggal pilih aja nanti yang foto yang mana yang bagus buat thumbnail. hati-hati remblong. tuh bau, oh dari mobil ini baunya mah bau kampas rem, apa kampas kopling. nggak bisa kecium di kamera mah. coba aja bau, coba aja ada teknologi kamera yang bisa apa menangkap bau gitu. jadi pas diputar videonya baunya tuh ditayangkan juga. jadi bisa kecium baunya. tuh nggak tahu ada teknologinya nggak. Jadi, mungkin nanti next generation ice, eh, apa di masa depan kamera itu ada hidungnya, mungkin jadi bisa bukan, bukan cuma menangkap gambar dan suara aja, jadi bisa menangkap bau lingkungan aja juga. Jadi, ada bau-bau apa gitu masuk ke kamera, masuk ke video lah, maksudnya ngarep, tapi bisa aja. Apa sih yang gak mungkin di dunia ini? Teknologi semua tuh udah maju. yang dulu yang mungkin nggak apa enggak enggak disangka-sangka bisa ada teknologi mungkin sekarang udah ada. Kan nggak tau tahu kan apa dulu mah kan kayak HP kayak gitu kan. Mana ada bisa video call internetan, Instagram, Twitter, main ML, main PUBG mana bisa di HP dulu. HP mah dulu zaman-zaman apa zaman zaman dulu tuh cuma bisa telepon, SMS, kirim gambar juga lewat MMS, <laughs> harus beli pulsa dulu. Itu itu juga belum tentu terkirim gambarnya. Biasanya suka ngadat, ngadat gara-gara jaringan. Jadi udah isi pulsa ngirim gambar ya, tahu-tahunya nggak kekirim. Ke juga pas kebuka formatnya pecah langsung gambarnya. Jadi sekarang teknologi itu bisa, udah maju gak ada yang nggak mungkin buat teknologi ada orang gila naik motor warna biru kalau ketemu langsung tepak kalau ketemu dia enggak usah ditegur langsung aja ambil batu lempar kepala ada orang naik motor warna biru kalau ketemu dia jangan ditegur kalau ketemu dia langsung aja ambil batu langsung ditimpuk kepalanya Ini mah udah keluar, jadi kesana tuh udah enggak ada jalan-jalan yang pemandangannya indah gitu. Udah habis, udah tadi sampai Cangar doang, jadi udah sampai sini ya. Udah jalan-jalan biasa, pemukiman warga gitu. Pemandangannya enggak terlalu bagus. Jadi video untuk hari ini mungkin sampai di sini saja uh, Nanti next konten gak tahu video apalagi oh, Udah mulai menggantuk sudah saudara Ditunggu konten selanjutnya See you next video